Halo selamat datang di dunia digital Di video kali ini saya akan membahas beberapa hal unik tentang sirkuit mandalika yang sobat perlu ketahui 5 hal tentang sirkuit mandalika Yang pertama, lokasi sirkuit strategis dengan keindahan alam Sirkuit mandalika terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan dikelilingi oleh empat pantai wisata sekaligus diantaranya adalah Pantai Seger, Pantai Gepuruk, Pantai Tanjung An, dan Pantai Kuta Bali yang kedua motif batik pada lintasan sirkuit pada titik turn off tikungan ke-15 dan ke-16 di sirkuit ini Motif kain batik yang digunakan adalah motif kain tenun ikat khas Sasak Lombok dan dicat berwarna merah dan putih. Yang ketiga, menggunakan teknologi pengaspalan yang paling mutakhir. Menggunakan teknologi stone mastic aspal yang merupakan aspal paling maju di seluruh dunia. Lapisan aspal yang mengusung konsep stone by stone yang menjadikan volume penggunaan aspal cenderung lebih kecil dan anti licin. Empat, memecahkan tiga rekor Muri sekaligus. Karena menggunakan teknologi terbaru dan komponen yang canggih. Sirkuit Mandalika memecahkan tiga rekor muri, diantaranya yaitu memiliki bangunan dengan lintasan sirkuit tercepat, pembangunan sirkuit pertama dengan standar VIM, melakukan pengaspalan dengan teknologi BIM. Yang kelima, boleh digunakan oleh umum Saat tidak ada kompetisi, kamu boleh menggunakan fasilitas inner road dan outer pada sirkuit Sirkuit utama tidak boleh digunakan karena akan digunakan kembali pada kompetisi selanjutnya Itulah lima hal yang perlu kamu ketahui tentang sirkuit Mandalika. Terima kasih sudah menonton video saya.